Shalom adik-adik terkasih. Jumpa lagi di selamat pagi taruna. Bagaimana nih kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Pagi ini Kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Nah, bacaan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Sebelum sebelum kita mendengarkan renungan, yuk kita berdoa. Allah Bapak kami dalam kajian surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari renungan pada hari ini, kiranya Engkau memberkati renungan pada hari ini, agar menjadi pedoman dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 1 Tesalonika 2, ayat yang ke-11 hingga yang ke-12, yang berbunyi Kamu tahu betapa kami seperti Bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati, menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam, kerajaannya, dalam kerajaan dan kemuliaannya. Judul undungan kita pada hari ini adalah melindungi. Di Alkitab paling tidak ada tiga tokoh yang digambarkan telah berhasil sejak masa mudanya yakni Salomo, Timotius, dan Yesus. Rahasianya adalah karena mereka mendengar nasihat Bapaknya dan mematuhinya. Salomo mendengar dan mematuhi nasihat Daud Bapaknya, kemudian Timotius mendengarkan dan mematuhi nasihat Paulus Bapak Rohaninya. Yesus mendengar dan patuh penuh pada nasihat dan kehendak Bapaknya di sorga. Begitu pula dengan Rasul Paulus, yang menempatkan dirinya sebagai bapak bagi jemaat di Tesalonika. Dalam bertumbuh jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus mengetahui ada bahaya, penyesatan dan penyimpangan perilaku iman karena lingkungan yang menggoda serta ancaman penyiksaan yang menakutkan. Sebagai bapak yang mengalami dan mengetahui yang benar, Paulus memberikan perlindungannya dengan mengajar menasehati, menguatkan hati serta meminta agar jemaat di Tesalonika tetap menjadi persekutuan yang hidup, sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita tetap selamat. Yang membuatnya menjadi keren bahwa tugas berbuah untuk memberitakan kabar baik seperti ini harus dilakukan terus panjang kejahatan dan penyesatan masih ada sampai kematian menjemput. Wow hebat bukan sobat teruna, menjadi superhero seumur hidup Nah bagaimana dengan kita, kehidupan sekarang ini penuh dengan kekerasan, ajaran dan ajakan Menyesatkan sahabat yang berkhianat, amarah, iri hati dan nafsu Memang kita belum menjadi seorang bapak, tapi renungkanlah hal ini Jika bahaya mendekati orang yang dikasihi, apakah kita akan menjadi pelindung baginya dan menghindar dia dari melakukan kesalahan. Demikian renungan pada hari ini. Yuk kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani hari ini sebagaimana ajakan renungan tadi Adik-adik, ya mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kasih-Nya yang kudus, terima kasih kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan pada pagi hari ini ya Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada hari ini kira yang kau memberkati aktivitas pada hari ini kira yang kau memberi kesehatan, kekuatan marifat yang hanya daripadamu saja ya Bapak inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa, berdoa syukur, amin jaga kesehatan ya adik-adik Tuhan memberkati